Kecuali logika nih Quran itu yang beda sesuai awal Quran di Nurono ini bu awal Najar as-Sanad Hadits kita permintaan lagi hamasanianu tausairu min hujjul-hujjuladzina asronaum trobel di awal Nurono Quran Nurono kitab permintaan lagian satu kitab sing ketika dibaca cau normal ini bu wong sing asih neiman mesti berdiri mesti berdet mesti werti ciri utama orang baru itu kalau mau tokoan dulu hebat dulu di bawah, jadi pulau banten niar ya, minatik sinter sinter, tapi dulu itu banyak sahabat tapi itu yang sampai meninggal tu gak sempat baca Quran hafal, itu mulai mau tokoan tuwe, nanti tuwek nanti mati rata ulung mau tu nanti oh hafal, setiap wajah nunggu ngesing insan ngesing berdebu, eh waktu itu gak tau hafal ini yang kelemahan kita itu di situ Ya karena benar-benar paksa itu Ditonton sama ayat ini gitu. Ayat yang senada dengan ini Jadi <tuh> Allah ini sering ngilin nomor musuh yo, ya sekali-kali duit logika kebalik Logika pengandian senggug ke nokuwet Istilah Quran Aroaitum, aro Misalnya Kul aroaitum In asrahama hukum quran Sama ia hukum dimain <tuh> Lah cantos ini banyu melimpah, setiap saat Allah itu menghilangkan air. Air tahu-tahu dihilangkan dari muka Terus Quran melodi aja. Amman in ini jd ini setiap saat Allah itu amsakan napa Saike ono pungi, setiap saat awol sawai wae ka sa ono pungi plet, man ilahun wa ruwo riati kumpi lewin takpunu na, fei, sengi faon na ka ono pungi menak. Saitke ono rito, setiap saat awol tong rupet ono rino, ini kukul aro aetum, inca ala voa wo alekum, lela karna ten ilayong mil man ilahun wa ruwo riati kumpi dia, terus awol. Dengan nada mengintimidasi, Wong sileng no terus. Kue saya kiri orang pica. Tapi setiap saat itu picain aku sama bos sama kumwa absol. Oh itu malah nekat terus nabi. Kalau berkali-kali ngeleng tradisi. Jadi memang semaan itu tradisi yang baik. Tapi harus ada orang-orang alim kayak saya mengingatkan bahwa Quran diturunkan tuh minimal itu ada wahidatul yat alim ayat itu ada di mana? melahirkan wajilat huluhum -hulu. ya, istilahnya di Al-Qur'an taqsa syairu min hujuludul jadi ini apa jadi termasuk sifatnya Al-Qur'an itu satu quran yang ketika dibaca uang bergidik, orang bergidik orang bergidik karena orang ada intimidasi dalam bahasa hal, orang bergidik saya ini orang picek setiap saat itu picek ini aku bergabung, aku tidak maaf so. setiap saat saya ini bumi tenang setiap saat itu so gempa setiap saat ada tsunami, setiap saat Kau itu merti. Dan Quran, merti. Bahkan dalam banyak ayat diterangno kue saya ini tegoro, kue gelombang, kue nangis. Bareng nangis, kue bingung, nangis-nangis. No Di selamatkan nanti dok. Jadi pun apapun esok darat selamat. orang mesti soal pasok darat malah pada gempa. Usah pana angin putih, Nabi Allah. Dan itu Quran. Detail. Sekarang individuasi yang apa amintum tum ayah sifat minkum, jernih bal, sila alikum kaus sifat minar? Sebagian ayat diterang melukul, nak misalnya neng sekoro ngebliwkan, terus selamat udara ataupun ada jarak berselamat. Itu masuk darat malah kena angin, puting beliung kena gempa. Utawara selamat, neng darat selamat neng, am amintum ayu alik, jagung sih tarotan, ukro, payung sila alikum kaus sifat menarik, payung riko Kafar saya lagi selamat nih, Bu Goro. darah selamat, tapi itu wajar. kedua, tentu, tegak. itu begitu, terus. Ya, masalah moral di ngotem, saya itu wajar, gue curhat. Gue saya itu suci, itu saya selingkum, Mungkin itu kasus dikasih, kita korokan nyawa, sehat, Ikut, ikut yang pohon hangat, artinya, Quran itu benar-benar harusnya menciptakan TAK SAKIR LU MIN HUJU HUJU LATI INO YAKSURAN LU KABAMREDEK Kalo balik ngeleng-ngeleng santri-santri Sengmari Quran ngeleng-ngeleng ngeleng-ngeleng ngeleng-ngeleng ngeleng-ngeleng eling ngeleng wis ngeleng gara gara ini dijiw Nomor dijiw jelas perkara ini, kok Kalo ini menarik Kalo ini menarik, mau cokoran cak justus menarik, ngantin Ya bukan karena paham, jadi aku mau Ya itu memang tidak bisa Makanya kayak absepsi, nahali abdua, filmato, semua toko koran, semua abbot itu hanya dilakukan. Jadi so abbot nyapa koran, belum logis semua, Itu punya satu kesepakatan, terkenal jogging abbotnya. Ikro ikro an, pakai an nabuhan, foto terkenal muntut, di koyo jadi ilmu, bakune edika, mede Quran jadi ikro Quran, kaya, kaya an, pakai an nabuhan, aboh, foto bakal. Kueku mo co kor an, koyo aboh, ngadeli kue langsung. Yes. Kau mau Koy Quran, ka Koy Allah Quran Allah misalnya sambil moza. Sambil moza misalnya, ya. itu banyak cerita ulama dulu ngaji tentang apa ini kita ya kita ya tuh Quran ngaji, ngaji temripu laren tuh intabi Wistok dok Mau terus, wamit berang-berang pulau tahun dan pemecah internet. Jadi, kita takut, Pak? Lah, kau tidak tidak, tapi dia mau tahu nyantuni dah nyate. musik, tapi gue bilang <tuh> Akhirnya, jah, itu diperlakukan, dia kono, agama, itu erok topo agama. Jadi, uang saya tidak tahu duit, nyantuni dah nyate. Walau itu dua lagu ambil, meski uang di tidak dikeberdian, akhirnya naik sadar berarti tiap paket satu koran dibaca satu ayat satu paket itu pula udah nih dilatih untuk diamal diamalkan itu begitu dulu zaman sohafat tabiin sampai ketika ada periode takfit zaman tabiin yang konten periode tubong dua Qur'an zaman tabiin nihku para sohafat yang kalah apalan sama tabiin nihku telek no ngene loh tuh Aku ibu dicek, kau nggak nak malukur an kopblaan nak perlu. Aku dicek, kau nggak koni koran surya apa. Kau akal tapi rakyat pengen nopo. Zaman kita berikan kan zaman itu. Ketika Allah memberikan wajah hidup di amwalikum bacaan pusiku. Mungkin periode saat itu mau mikir wajah hidup di amwalikum. Ender tapa ibu, ender opo pokoknya wacana negyie. Tapi ketika itu tidak kan? Ketika ada kita buat jujub diamali kumahan musikum, ya perang tenan. Jadi perang berdar, berperang pun ya perang tenan. Sahabat kiri-kiri ya turun tenan, jangan so, di kira -kira, tenang. Nanti keluarganya kelaparan tenan. Mubarridhi diamali kumano. Nah, Jadi artinya apa? Nglanyang no, uang terus perang tenan. Beranak kita punya terus perang tenan. itu mas alam makhluk itu benar-benar tak itu ada hikmahnya allah, dia ada hikmahnya allah karena itu tadi apalagi yang sudah paham kalau yang sekarang dia misalnya sudah paham itu, kalau contoh no, betapa koran itu gong durani grogi nggak duduk berdua grogi, ini misalnya yang tinggi, seruni pangeran mat eling no wong wong in atakum azal buah al atasum musta atu berka setiap saat tuan ada puremu setiap saat tuan apa aja setiap saat ada orang musibah, pas sifatnya musibah mesti mendadak. Atus gempa kang ya itu gempa pertama kan enggak ada entah. Untung tahu-tahu datang. Sing kedu iko, lha rada kedu arep gempa kedua itu malah sing ora apa Paling susulan mergo ya biasa. Gempa yang pertama kan gede iko. Ya boten ngerti-ngerti terus ya, anak orang orang Udah yo turu. digoyang lagi bengok Tapi kalau ahli Quran pun enggak. pas apa Tapi ulama orang sembuh Rumah kamu anak rembang, rembang sampai anaknya Yogyakarta, Yogyakarta, Yogyakarta, Yoko doang, nama mukmin waras yang dibayar, dari setengah warasei, itu standar. Saya bukan ngomong bahkan ini nama umumnya, nah juga itu biro. Mau apa Itu standar. Pilih standar seorang mukmin pokoknya begini, ya, mau apa silat? Good. Urausan tentang ibu kita tsunami gempa, nggak mau menuaras tetap wasilah guru. daerah Mau yang tidak apa-apa, ini apa-apa. Karena itu tadi, Quran mengandungkan Lumpur-lumpur juga tidak gempa, tapi seperti kecelakaan fisik Ya Allah Ya betul Ada penyakit opo yang menyiksa, ya terus Terus Nah Quran itu tidak ada yang harus terus Saya itu orang tapi setiap saat itu Ip sawahe kul arah itu minat sebahakamah Hukum koran sama yasihikum bimah Saya itu ke kelamangan, kelamung Tapi sawahe rezekimu ditutup Aman sayang tadi, ya harus hukum Minat apa, ya Bukti itu terus pengadilan termasuk istilah musibah atau baru menyalahgunakan baru menakimu pakai huruf atau lana lebih untuk orang musik sehingga terus kemudian <tuh>. ilmu jawab, orang ilmu sahur seni pungkut sudah baru orang setiap saat kudus siaga karena kaum itu yang menyangkut seksofisik fisik gempa tsunami dan sebagainya kecelakaan dan sebagainya di luar itu orang seksual hati ini yang ya, kolibal bulu tapi golfin adalah ini Mati dia menusahkan water. Kue nak pos istighfar nungguang, koi trusol, wanti andil. Koinu pasca kicau emas semennya. Nunggu kue nak jaman kusuk. Gak tersangka lieng ngerosot trusol. Naik umat kira rakyat ciptaan ucap ketel. Nyuwon kicau nih, kipulau ingan gupe rahindinan betenisin. Sama kan sok suci suci yuk. Suatu saat dah rakyat buka tanpa izin, tanpa pamit. Joko atir lah. Wah, itu menungso, pas rumak pusuk ya kok malaikat pas bediga nang ala nalih. Iku. Eh, eh, eh. <tose> <tose> ya itu begitu. Karena manusia itu paling lapih. Jere dari Quran, jere hadis kuci nerangno innallol mu'min biina asbu'a min asfi rahman yuqolibuka ibadah. Atine wong mukmin iku dewe lah wali penerang. Yuqolibuka kepanowo sakadi ja, ora wali kaya setiap saat uang tertanam itu betapa rentannya, rentan banget eh. tuh, uang nakal itu kaya-kaya Tapi sekali metu koyo sekali lagi sekarang yang orang yang sedang dalam posisi baik misalnya artinya lagi musuh, lagi tetapi kudu mengandekan setiap saat itu pun dijatuh, jika saat baik pun dia ini di setiap saat dicabut Aksi reroh tua mara ia mukol dikol di buluk, di alam, di waiya mukawilalah, wari sawilah, kwalalah ila asa diri, waiya mukol dikol di buluk, mukol di ila toh, ati, kuti, gatseng mola male ati, ati puloh tetop noni ke ati, ati puloh ati, ati, juga mela atap menaruh, tapi tidak sepatu kadang kadang bisa ada tidak ada sama akibat, tidak berendah akibat dari keterlakanannya terbelakang mental, waktu itu ngomong-ngomongnya apakah ini ada, ya lho, apa sebagai kita harus berbagi, <tuh ya. <tuh <tuh <Yesem> ini katanya rumah eh, mana? matape rumah apa? Rumah eh. El. Membantu ndak bohong. Daerahnya hati merkumola. Merkumola. Nah, itu korban. Itu punya tradisi begitu. Orang diingatkan terus. Sebab itu gue cek cek Orang jabat dari kandidat. nabi kontradiksi. Nah, itu ngobrolin lagu. Maaf, mulai itu timul kaman tasa nanti timul kamilman waktu itu mantasa tapi waktu timul lagi lagi itu timbul lagi waktu itu tapi di satu apa si a si a balik waktu waktu itu besar Yuran orang jatuh-jatuh, wah coro pangeran maksudnya sunai pangeran waktu hidupan waktu ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, apa-apa fenomena yang terjadi sekarang itu biasa-biasa saja -biasa. coro pangeran itu biasa, kumpulan sunai pangeran itu hidupan saja, waktu hidupan saja dikatakan kalau ngerti ini, misalnya wong akeh menari itu siap untuk hidupan dan saat itu orang harus siap, ketika masa-masa jatuh artinya siap itu taufitnya itu kuat Khususnya zaman Kulo Mulio Biar jenengan semulia, no. Zaman Kulo Ino di merdeka ujung-ujungnya penentu tertinggi Biar jenengan. Dia ngerap penting nggak? Penakunu ya Rano Poco khususnya. Kulo zaman Mulio tidak mandi, iya. Panjang ini. Ibu juga mau ke tak kan, ibu orang pemalang taksyat. jatuh <laughs> diisi umur itu saya juga wangi. Disi zaman partai ini kembar bersering tak utami, saya juga wangi. Ke zaman partai ini kembar sering proposal tak turun, saya ingin wangi. Awalnya dia orang sama gue, gak Ya, Pak, kalau ada nah, nah, nah. Lha wong iki wong tahu jatuh dihina dihina rakyat, Tetap, tukam, karena, tak 1975, karena kamu tidak pernah melibatkan mereka dalam hidup kamu. Diranta, sama itu classe, zatus, makhluk rapenting ka, kan? Zaman ni untuk pulau diri anteng bumi, diri anteng langit Artinya pulau diri anteng lara Lalu itu mureng-mureng, berarti seperti unsur Mulia, merdodi mulia, namun gede Inam, merdodi, namun Berarti kan gantung ngomong ini Akhirnya seperti mureng-mureng, zaman ini Si ngomong-ngomong kawasit murang ini usaha Ajarannya tadi nanti, ketandar gua di Makluk mulki itu timul kaman taca, wadangji ulman taniman taca, waktu ijuman taca, waktu ijuman. Yang kisah dijelasan kecil tapi kan ibu kus, bodoh bodoh itu kan milah di mulia Allah. Mulia cara Allah ya, gue sih tahu itu benar orang tak suka orang terus kalah yang ramai berjuang berjuang juga ukuran apa? Weh, namulia cara Allah berjauh, waliwan itu seneng aneh kok tak bak semurusan versi hadis nasi. <teman> <teman> <teman> Ih, <teman> menjaga iman, menjaga citra, wah, orang tahu, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, Balok untuk betul ini tak ramai, para barang aku Jadi, oh,